Yang ada tujuh sedang tidak dapat menerima panggilan. Jalan kisah kita tak selalu sempurna, tapi ku yakin hati ini selalu di sini. Dewasinya kayak gini, cara komunikasi susah sinyal pernah terjadi ya percaya aja dalam doa aku cinta. Aku tahu yang ku pilih orang spesial, kamu juga tahu kita OTW halal. Aku masih sama, tetap selalu cinta ke dalam pelukanmu. Ah? cuma untukku Kamu pasti di hati ku jaga selalu Action, nggak ditutup. Salah. Ah, Salah, salah, salah deh. Nah, kok dari situ? <laughs> Merti <laughs>